Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Aluf Arismasi di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan menarik terkait telepati pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar pertanyaannya kurang lebih seperti begini teman-teman berapa lama telepati yang harus kita lakukan agar telepati kita berhasil pertanyaan selanjutnya adalah Apakah suara yang ada di sekeliling kita di saat kita telepati mempengaruhi telepati yang kita lakukan? Pertanyaan lain adalah apakah pesan telepati itu kita gambarkan di pikiran kita dalam hayalan atau kita tulis di kertas lalu kita baca? Dan apakah kita bisa telepati kepada seseorang yang tidak kita kenal? Kurang lebih pertanyaannya seperti begitu teman-teman. Tetapi, seperti biasa, sebelum saya jawab tentang pertanyaan-pertanyaan itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena ke depan nanti, masih banyak video-video menarik yang akan saya bahas di channel ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan telepati yang akan saya jawab di channel ini teman-teman dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe teman-teman semua yang sudah like video-video saya sudah share video-video saya terima kasih banyak teman-teman semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu amin oke teman-teman kita langsung saja membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan Pertanyaan yang pertama, berapa lama telepati yang harus kita lakukan agar telepati kita berhasil? Teman-teman, sebenarnya tidak ada ketentuan lamanya waktu kita melakukan telepati. Sebenarnya tidak ada ketentuan tentang waktu, berapa lama telepati yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan telepati dalam waktu yang cukup lama, itu tidak menjamin telepati kita berhasil dalam waktu yang cukup singkat juga tidak menjamin telepati kita berhasil lalu apa yang menjamin secara teknik teman-teman telepati kita akan berhasil apabila kita fokus pada pesan yang ingin kita kirim di saat kita melakukan telepati jadi kalau bicara berapa lama itu tidak menjamin teman-teman teman-teman mau telepati dalam waktu yang cukup lama atau cukup singkat ketika teman-teman benar-benar fokus, hal itu kemungkinan besar pesan teman-teman akan terkirim sampai kepada target yang teman-teman tuju. Teman-teman, saya pernah telepati kurang lebih satu menit dan hal itu pun berhasil. Saya pernah ceritakan di pada pada video ini pengalaman cerita pengalaman telepati. Di situ saya telepati kepada orang yang tidak saya kenal, tetapi berhasil dalam kurang waktu. Kurang lebih satu menit. Saya pernah telepati kepada seseorang yang kurang lebih 3-4 menit dan itu pun berhasil. Dan saya juga telepati pada seseorang yang dimana waktu itu yang cukup panjang. Dan berhasil juga teman-teman. Jadi yang singkat berhasil, sedang berhasil, lama pun berhasil. Tergantung bagaimana kita fokus pada pesan yang ingin kita kirim teman-teman. Orang lebih seperti itu. Oke, okay, teman-teman, semoga teman-teman paham. Jadi, bukan berapa lama, tapi sejauh mana kita fokus pada pesan yang ingin kita kirim. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua: Apakah suara di sekitar kita mempengaruhi telepati yang kita lakukan? Jelas mempengaruhi. Pengaruhnya di mana? Pengaruh pada tingkat fokus kita. Bukan pada pesan yang ikut terkirim dengan suara-suara di sekitar, bukan pengaruh ke situ teman-teman, tetapi pengaruh pada tingkat fokus kita. Ketika kita sedang telepati, tiba-tiba terdengar di sekeliling kita ada suara-suara yang berbunyi. Kalau pikiran kita tidak merespon itu, maka kemungkinan besar pesan yang kita kirim atau telepati yang kita lakukan itu berhasil. Tetapi kalau pikiran kita merespon bunyi-bunyi itu berarti pikiran kita tidak berada pada tingkat kesadaran di mana pesan telepati itu dikirim, yaitu tingkat fokus. Pesan akan terkirim, telepati akan berhasil apabila kita fokus pada satu titik, yaitu pada pesan. Karena ketika kita fokus, kita berada pada tingkat kesadaran di mana pikiran kita dengan pikiran target terhubung. kalau pikiran kita kemana-mana artinya kita berada pada tingkat kesadaran beta tingkat kesadaran normal bukan pada tingkat kesadaran telepati atau tingkat kesadaran fokus jadi usahakan teman-teman sekalipun ada bunyi-bunyian sekalipun ada apapun itu teman-teman abaikan saja fokus pada pesan karena tadi seperti e, pertanyaan pertama teman-teman ketika e, fokus teman-teman dalam waktu yang cukup singkat pun telepati itu akan berhasil teman-teman seperti itu jadi abaikan saja suara-suara yang ada di sekeliling teman-teman untuk sementara waktu di saat teman-teman lakukan telepati seperti itu kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pesan yang kita buat. Apakah di dalam hayalan kita, di dalam pikiran kita, atau kita tulis di dalam kertas, lalu kita baca? Jadi ketiga pesan itu kita cuman membayangkan, atau kita baca di kertas yang sudah kita tulis? Teman-teman, sebaiknya sebaiknya ini teman-teman, pesan itu teman-teman pahami pahami pesan itu lalu di saat teman-teman lakukan telepati teman-teman hanya gambarkan di pikiran teman-teman gambarkan pesan itu sejelas-jelas mungkin kalau teman-teman tulis di kertas pikiran teman-teman akan kemana-mana pikiran teman kadang pada tulisan pikiran teman-teman ketika teman-teman baca pikiran teman-teman kadang berada pada mulut teman-teman yang sedang bergerak mengucapkan kata-kata itu kurang lebih seperti itu kalau pikiran teman-teman terbagi-bagi maka teman-teman tidak berada pada tingkat kesadaran di mana pikiran teman-teman dengan target terhubung dan tidak mungkin telepati yang teman-teman lakukan berhasil usahakan teman-teman pikiran teman-teman hanya fokus pada gambaran yang teman-teman sedang hayalkan itu gambaran pesan teman-teman sedang imajinasikan itu usahakan pikiran teman-teman hanya pada gambaran itu biar teman-teman berada pada tingkat fokus yaitu tingkat di mana gelombang pikiran kita bisa terhubung dengan target selanjutnya teman-teman kita masuk pada pertanyaan selanjutnya apakah telepati bisa kita lakukan kepada orang yang tidak kita kenal kalau teman-teman tidak kenal dia dia tidak mengenal teman-teman tetapi kalau dia sudah pernah melihat teman-teman itu bisa bisa teman-teman saya pernah lakukan itu dan berhasil kalau teman-teman sudah saling kenal nih, cuman lewat media sosial tetapi belum pernah bertemu itu pun bisa berhasil teman-teman karena ketika teman-teman telepati kepada dia dia tahu siapa yang harus dia pikirkan ketika teman-teman pesan teman-teman sampai dia pasti akan membayangkan teman-teman karena dia sudah tahu tentang teman-teman dia sudah lihat teman-teman meskipun hanya lihat di foto seperti itu saya pernah lakukan telepati kepada seseorang yang tidak pernah saya kenal dia tidak pernah mengenal saya dia belum pernah melihat saya di saat itu, hanya saya yang melihat dia, dan telepati itu berhasil. Pada cerita ini, cerita di e, salah satu video, videonya ini, teman-teman bisa nonton video itu. Penjelasannya gimana, teman-teman? Saya sudah jelaskan di situ, saya sudah ceritakan di situ, teman-teman. Karena dia belum pernah melihat saya, jadi saya telepati dia untuk melakukan sesuatu ke orang lain, di mana orang lain itu dia sudah melihat orang itu. Saya suruh dia ganti tempat dengan seseorang seorang kakek yang sedang berdiri Dia sudah dapat tempat, kakeknya kan lagi berdiri Saya coba telepati kepada dia untuk ganti posisi kakek yang duduk, dia yang berdiri Dan hal itu berhasil Jadi begitu teman-teman Tapi sebagusnya target sudah pernah melihat teman-teman Atau target tahu siapa teman-teman itu jauh lebih mudah teman-teman. Oke teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa paham tentang jawaban yang coba saya jelaskan. Kalau masih kurang nanti saya coba tambahkan di video-video berikutnya. Karena video berikutnya ini juga saya masih membahas tentang pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Pertanyaan yang teman-teman tanyakan itu sebenarnya banyak teman-teman dan akan saya jawab. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Al-Faris Masih.